Hukum ziarah kubur hari raya. soalan yang terakhir. Ziarah kubur hari raya. Nampak tak? Haram hukumnya pada hari raya haji dan hari raya puasa kita ziarah kubur telanjang. Hang tu jawab hang dia. Faham lagi? Haram. Pada apa? Haram pasal telanjang. Daklah pakai baju macam biasa tu tu orang. Kalau tu orang tidak ada nas yang melarang. Bahkan itulah suruhan Rasulullah. Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha akhirah. Dulu zaman jahiliah kamu tidak dibenar ziarah kubur. Sekarang kamu sudah mantap dengan ilmu-ilmu Islam. Sahabat aku mengaji belaka dah. Ziarahlah kubur. Kerana ziarah kubur mengingatkan pada akhirat dah kalau ziarah hari raya sunat hari dak raya sunat juga jadi hukumnya sepanjang tahun 365 hari setahun sunat ziarah kubur dah yang kata yang tak betul tak betul kita anggap hari raya saja sunat ziarah kubur hari lain tak sunat ini salah situ baru salah Dah apa dia pergi ziarah hari raya saja. Itu yang kita nak marah ha. Pasal dia balik cuti raya je. Kan dia duduk kerja di Johor kan? Takkan duduk Johor balik ziarah kubur. Mesti balik kampung dia baru ziarah kubur. Faham tak, dik? Takkan duduk Johor naik kereta pergi ke ziarah kubur kejap bagi. 4 jam jalanan, lepas tu naik pula 4 jam jalanan. Ziarah kubur lima minit. Jauh. Dia balik raya. Bila balik raya, mun geng apa? geng-geng yang balik raya yang duduk merantau ang balik jarak kubur hari raya atau petang nak raya kita nak duduk kampung apa? jarak hari raya je kita duduk kampung dah jarak hari lain boleh nak tunggu dia juga salah seitu jadi dia betul kita salah kenapa dia betul? pasal dia balik cuti raya kita nak cuti dah duduk kampung dah takkan nak tunggu raya asal raya kau baru nak pergi maka kata bawa kendih eh jiruh kubur cik eh kita bawa kendih jiruh juga apa apa jiruh dah ada salah kubur je kekek faham tak? dah tahun sekali baru pergi raya baru pergi dia tak ingat hari tu dekat dengan pokok dia ni nampak pokok jadi banyak dah orang manusia tau pakai duduk lah. Nah, nak dia kata ayah kita ni pasal nisam pula nisam pula bukan ayah ayah pun nisam pula kau nak jadi biar faham jangan kita gaduh nak hukum dia ni di patua jarak kubur raya haram ni orang jahil jangan pakai golongan jahil pura-pura jadi ustaz pura-pura jadi tut guru kononnya pandai hadis, pandai apa ...mengeluarkan fatwa... ...bi ghari ilmi... ...fa'aftau bila ilmi... Nabi pesan dah... ...akhir zaman ada orang yang berlagak pada anda... ...beri fatwa tanpa ilmu... ...fadalu mereka sesak... ...waadalu mereka menyesatkan manusia yang lain. Ziarah hari apapun silakan. Siang dan malam harus... ...cuma orang yang jenis takut... ...makruh ziarah pada waktu malam. pang Orang jenis takut kan? Nak dengar... <tuh> <tuh> tak ابي batu-batu ni sang orangnya pijak lagi. Takut sangat. Neh. Jadi boleh ziarah hari hari raya, pagi raya, petang raya, tak boleh ziarah pun tak berdosa kerana hukumnya adalah sunat saja. Neh. dan satu lagi peringatan, bila berhari raya ini kita jangan lupa takbir. Walitu walitu kabirullah ala ma kamu takbir besarkan Allah. Karena Allah pilih kita Islam, iman, duduk pula dalam jama'atul ulama bersama alim ulama Besar tak na'imah Allah beri kepada kita. Walid tukar birullah, Jangan aduk-aduk ke satir sangat. Jangan aduk-aduk nasi dagang saja. Siapa kamu lupa wali tukar birullah untuk bertakbir pada Allah pada setaknya petang malam hari raya sampai ke pagi hari raya sebutlah ramai-ramai anak-anak dengan ayah dengan, tuk, dengan orang dengan, tuk, dengan adik dengan susu dengan mak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah ham ha kata gitu insyaAllah masuk dalam ayat Waliduka billahi ala ma adakum wa alaakum tashkurum. Kamu besarkan Allah, takbir Allah pada malam raya, tanda terima kasih Allah pilih kita, beri hidayah kepada kita, beri puasa, beri raya, beri agama, faham? Maka kamu jadi orang-orang yang bersyukur. Wallahu alim